Menemani santai sore kalian saat ini, pemimpin akan memberikan kabar-kabar baik, pastinya bersahabat ya, serta vitamin-vitamin bahagia nih untuk kita semua. Pastinya, warga Konoha yang selalu setia mendukung idola kesenangan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ke kabar pertama, kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, persahabat ya, Bunda Lesti Kejora ini masuk di nominasi netizen Darling terkiss di ajang KISS World 2022. Lesti Kejora tentunya masuk di nominasi tersebut Masya Allah suatu kebahagiaan Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Yang kita rasakan juga Alhamdulillah Mudah-mudahan dukungan selalu banyak Buat Bunda Lesti Dan kita lihat juga di kalimat Kemsen Yang dituliskan oleh Indosiyar Like postingan ini untuk dukung Lesti Kejora di kategori netizen Darling Turkish di Kiss World 2022 ya Wow, Masya Allah banget ya Yuk, jangan sampai lupa untuk like postingan ini yang ada posto Bunda Lestinya Karena like dari kita semua itu berpengaruh banget ya untuk dukungan kepada Lesti Kejora Dan kita lihat juga selain Bunda Lesti, Alhamdulillah Papa Rizky Bilar pun, persahabat ya, masuk di nominasi. Netizen Darling Terkis, wow, dua-duanya masuk nih, persahabat ya. Jangan sampai lupa, Rizky Bilar, Lesi Kejora kita dukung. Ini kewajiban dari para fans pastinya, untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Sama-sama kompak, mudah-mudahan tetap terjalin dengan solid dukungan yang selalu diberikan kepada Leslar. Amin ke kabar berikutnya persahabat kita lihat di sini ada momen spesial bahagia banget ya duh gemes banget nih BBL akhirnya bisa foto bareng bersama Guzel akhirnya ya <gih> jodohnya Tentunya luar biasa Masya Allah mudah-mudahan sampai dewasa nanti Mereka tetap bersama persahabat ya. Kita doakan sama-sama Buat BBL dan baby Guzel Alhamdulillah persahabat ya Di postingan ini tentunya kita salpuk dengan ekspresi Abang L yang tentunya Moyoi terus Yaduh bikin gemas aja pengen nyubit pipinya itu loh <laughs> Bakar raja dan ratu persahabat ya baby L dan baby Guzel mudah-mudahan tentunya silaturahmi juga tetap terjaga sampai kapanpun amin dan kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya. Wah sudah ganti baju aja jadi persahabat ya baby L lagi-lagi tentunya persahabat ya BBL tertidur saat foto barang baby gusel aduh memang anteng banget ya anak ini <laughs> kita lihat juga persahabat di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya ini dari Angkung Safira empat dua Nah, iya kan, apa aku bilang Pasti pakai putri duyung nanti Abang yang nangkep, tapi sayangnya Yang nangkep tidur, katanya persahabat Ya, memang baby elsa Selalu aja moyoy ketika Tentunya difoto persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan Semuanya diperlancar, semuanya dipermudah Apapun yang dilakukan oleh idola Kesayangan kita Berikutnya juga persahabat, kita lihat di sini ada kejailan Dari seorang Rizky Bilar Lagi-lagi persahabat ya Tentunya Papa Bilar jahil terhadap BBL Yang ketiga tentunya sedang photoshoot Bunda Les Kejurus Sampai memukul tangannya Papa Bilar ya Emang ada-ada aja kelakuan dari Papanya BBL ini aduh <tuh> Masya Allah Cute bangetnya mereka berdua Masya Allah. Luar biasa Henti-hentinya kita harus mendoakan persahabatnya Untuk keluarga Leslar Kita lihat juga keunggahan berikutnya Masya Allah banget ya Saat di sesi pemotretan Lesti Rizky Bilar Ini menunjukkan kromatisan dan kekiutannya Sampai tiga orang yang di belakang itu Tentunya melongok nih Melihat keromantisan dari Papa Dan Bunda Lesti ada lintar di belakang Ekspresi mereka sungguh membangunkan banget nih persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan tentunya Inilah kesengan kita selalu diberikan Kesehatan selalu amin Kita lihat juga persahabat di postingan ini Tentu banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan Ya ini dari akun instagram Fatmawati Fatmawati.aura75 mengatakan Kenapa yang tiga itu nggak mau tiarap saja <laughs> Masya Allah banget ya bengong tuh saat melihat keromantisan dari Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora Kita lihat juga sebelumnya unggahan ini pun di kembali oleh aku Leslaran Skorsik Ada kalimat kansan juga yang dituliskan Sabar ya kalian bertiga, kira-kira dalam hati mereka apa apaan ya Katanya tuh Masya Allah banget ya sabar nih buat yang di belakang Mudah-mudahan tentunya intel adalah kesayangan kita Masya Allah selalu dapat dukungan banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Bilar ini sangat romantis banget ya Masya Allah kekiutan yang tentunya Membuat kita semakin bahagia Apalagi Baby L dikunjungi Oleh Baby Guzel hari ini Aduh makin bahagia dan makin bangga Pastinya Kita lihat juga di unggahan Rizky Bilar tuh Baby Guzel digendong ya Si cantik dan si ganteng Mudah-mudahan sampai dewasa nih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 ini dulu informasi di seri hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bagi menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.